Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita ketemu lagi, guys. Ini konten ramadhan dan gembira, buka puasa. guys saya hai, lagi guys saya tidak bikin konten ramadhan gembira sahur karena saya kesiangan, tetapi saya tetap berpuasa guys walaupun saya tidak makan dan saya tidak minum oke alhamdulillah ini kita menunggu buka puasa guys sebentar lagi kita akan membuka jam 6 <tuh> hari ini tanggal 11 bulan April 2022 tadi saya sudah membeli makanan es jadi saya memberi minuman es tempeh nah ini ada bakso latar nanti kita akan masak es ada sayur kangkung, ada cabai dan ada tempeh kita nanti akan bikin konten sahur nanti malam kita akan masak es Bagaimana puasa kalian guys? Apakah ada yang bolong di puasa yang ke 10 ini? Ya? <tuk> karena yang lupa, sepuluh kita bersyukur karena bersyukur adalah teman saya. <tuk -tuk> <tuk -tuk> Benar guys, bersyukur itu teman saya guys. Ada nama teman saya namanya syukur. Oke, okay. selamat berbuka puasa guys. Kita tunggu lagi. Oke, okay. menu sahabat kalian? Apakah kasih sedikit menurun? bagi anak rantawan atau anak kosan saya ya, mulai menurun guys terbiasa memakan mie mie instan mie apa guys mie apa saja mie goreng mie kuah mie rendam mie rasa ayam mie rasa rasa bakso ini sudah jam enam lewat tiga azan guys azan azan waktunya kita terbuka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal du'a kami, qabulkanlah istighfar kami, kabulkanlah doa kami ya Allah ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa kabar guys? Berbuka lagi dengan yang manis. manis terima hmm. hmm. kasih telah melakukan konten ini. Nah, saya ucapkan sampai ketemu lagi di sahur malam ini guys. Thank you.